Pada episode Balika Fadu sebelumnya, diceritakan, Ibu Guru Sandia akan mengadukan dan menghentikan perjodohan Anandi dengan Jagdis. Tuan Sain dimarahi oleh Fasan Mahafir karena hidangannya banyak kekurangan dan merasa dipermalukan oleh Tuan Kifraj Sain. Ibu guru Sandia mendatangi rumah inspektur Rangga, tapi malah kena marah oleh istri inspektur Rangga karena larut malam mencari suaminya yang tidak ada di rumahnya. Dalam acara pernikahan, Anandi duduk bersanding dengan Jagdish, dan Anandi marah. Karena Jagdis tertidur dan bersandar di pundak Anandi. Karena kemarahan Anandi maka Jagdis menolak duduk bersanding dengan Anandi dan Tuan Bayrom memberi pengertian pada Jagdis bahwa dalam pernikahan Jagdis harus duduk bersanding dengan pasangannya Anandi. Dan ayah Anandi Tuan Kifraj Sain juga menenangkan kemarahan Anandi agar lebih tenang dan proses perjodohannya cepat terlaksanakan. Melihat hal itu Nyonya Devi hanya memandang terpaku akan perilaku anak-anak. Setelah semuanya tenang Tuan fasan Mahavir memerintahkan pendeta untuk melanjutkan upacara pernikahan Anandi dengan jagdis. Dengan penuh hikmat, semua mengikuti acara ritual pernikahan yang dipimpin oleh pendeta. Di tempat lain, seorang penjaga polisi sedang asik menelpon sersan, dan dengan tiba-tiba, Ibu Guru Sandia datang dengan emosi kemarahannya dan menanyakan keberadaan Inspektur Polisi Rangga. Di tempat pernikahan Anandi, pendeta sudah selesai membacakan doa pernikahannya dan menyuruh pasangan pengantin untuk mengitari api suci yang telah disediakan. Di kantor polisi, Ibu Guru Sandia menanyakan kepada penjaga piket di kantor tentang keberadaan Inspektur Rangga dan penjaga piket itu mencoba menenangkan ibu Sandhya agar jangan marah-marah dan akhirnya polisi itu memberikan informasi keberadaan Inspektur Rangga yang sedang berada di Desa Bilaria untuk menghadiri pesta pernikahan di Tuan Kifraj Sain. Ibu guru Sandhya hanya terpaku, jadi Inspektur ada di Desa Bilaria dan menghadiri pesta pernikahan Anandi dan Jagdis. Begitu gumun Ibu Sandia, mendengar hal itu penjaga polisi, juga bermaksud akan pergi ke desa itu dan menanyakan kepada Ibu Sandia apakah ada pesan untuk Inspektur Rangga. Biar nanti disampaikan, dengan nada penuh harap, Ibu Sandia memohon. Bila Sersan akan ke sana, sungguh Ibu Sandia akan merasa senang bila Sersan mau membawa dan mengantar bersamanya pergi ke pesta pernikahan itu. Di tengah-tengah pernikahan Anandi dan Jagdis mengelilingi api suci sambil dibacakan doa oleh pendeta, dan mereka yang melihat hanya terpaku terdiam penuh himat, Ibu Bakwati menatap Anandi penuh kasih dan para orang tua menaburkan bunga ke mempelai sebagai pemberian doanya. Setelah pendeta selesai membacakan, doa dan mengitari api suci, kedua mempelai Anandi dan Jagdis meminta berkat dan doa dari kedua orang tuanya masing-masing. Dan setelah selesai membacakan doa pernikahan di dalam, polisi sersan yang mengantar ibu Sandia sampai tempat pernikahan itu. Dengan berjalan cepat Ibu Sandia masuk ke pesta pernikahan itu dan melihat Inspektur Rangga bersama Kifraj Sain dan Bayrom dengan penuh akrab. Tuan Kifraj Sain memanggil pengantin, Anandi dan Jagdis untuk meminta berkat kepada Inspektur Rangga dan Inspektur Rangga pun memberkati pernikahan mereka berdua. Melihat kejadian itu, Ibu Sandia mendekati mereka dan berkata, tidak habis fikir apa yang dilakukan oleh Inspektur Rangga yang berada di pernikahan ilegal ini, dan memberi berkat kepada pengantin. Bukannya menahan dan mengakap mereka karena menikahkan anak dilarang oleh aturan pemerintah. Mendengar hal itu, semua tamu yang hadir berdiri dan kaget akan ucapan dan keberanian Ibu Sandia berbicara begitu kepada Inspektur Polisi Rangga. Tamu yang hadir hanya bisa saling pandang satu dengan yang lainnya. Dengan gagah, inspektur Rangga menanyakan akan keberanian dan menantang Ibu Sandia, yang hanya ingin menunjukkan keberaniannya. Dengan emosi, Ibu Sandia hanya ingin mengingatkan. Kau seorang polisi yang telah menghina hukum negara, mendengar hal itu Tuan Fasan Mahafir datang dan menanyakan kepada Inspektur Rangga kenapa dalam hal ini Ibu Sandia marah. Inspektur Rangga menjelaskan. Bahwa kemarin Ibu Sandia datang ke kantor dan menemuinya, dan menyuruh untuk menggagalkan perjodohan ini, dan mengatakan akan ada kejahatan di desa ini. Ibu Sandia menyuruh polisi untuk menangkap Kifraj Sain dan keluarganya karena telah melanggar hak asasi anak. Mendengar penjelasan Inspektur Rangga semuanya terdiam saling pandang, akhirnya Tuan Kifraj Sain marah dan emosi. Bagaimana bisa kami bisa ditahan dengan pengaduan seorang Ibu Sandia? Apakah ini desanya? Apakah ini kekuasaannya? Begitulah ucap Tuan Sain dengan nada kesal. Mendengar hal itu Inspektur Rangga menenangkan Tuan Kifraj Sain dan berkata, Kenapa mesti marah Tuan Kifraj? Tenang saja, aku Inspektur Rangga ada di sini, di sampingmu, begitu ucap Inspektur kepada Tuan Kifraj agar lebih tenang. Dengan ketegasannya, Inspektur berkata kepada Ibu Sandia untuk mematuhi saja aturan dan keadaan yang ada. Jangan berlagak jiwa sosial, dan jadilah seorang guru saja. Jangan ikut campur urusan petugas lain. Bukankah pemerintah mengaji Ibu Sandia hanya untuk mengajar? Jangan Ibu Sandia ganggu kebahagiaan keluarga ini. Begitu kata inspektur kepada Ibu Sandia. Dengan nada marah, Ibu Sandia berbalik bertanya kepada inspektur, "Rangga kau bilang, ini kebahagiaan keluarga dengan menikahkan anak kecil di depan orang tua mereka?" Melihat kondisi semacam itu seorang warga menanyakan ke Ibu Sandhya bahwa ini adalah perjodohan bukan permainan, mendengar itu semua tertawa. Ibu Sandhya semakin marah mendengar hal itu dan menjelaskan bahwa sekalipun api suci tidak dapat menutupi kejahatan mereka, dan untuk apa engkau memberkati mereka? Apakah mereka yang masih kecil mengerti apa arti dan makna upacara ini? Dan kau inspektur sambil menunjuk tangannya ke inspektur Ibu Sandia mengatakan engkau dibayar oleh pemerintah hanya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Bukannya bertindak menangkap dan menghentikan acara ini malah ikutan acara ini. Mendengar ucapan Ibu Sandia mereka semua hanya terdiam. Ibu Sandia dan Inspektur berdebat masalah hukum dan Ibu Sandia menyalahkan Inspektur Polisi yang tahu akan hukum tapi melayahkan aturan hukum itu sendiri. Ibu Sandia menginginkan pernikahan harusnya dilakukan setelah matang dan dewasa, kalau dilakukan masih kecil begini metal dan fisiknya belum mampu mengemban semuanya. Ibu Sandia menasehati kepada Kifraj Sain, Tuan dan semua yang hadir di acara pernikahan itu agar perjodohan semacam ini tidak terulang lagi. Semua tentang perjodohan telah diatur oleh pemerintah dan sastra. Tapi kenapa kita harus melanggar peraturan itu? Kata Ibu Sandia dengan nada emosi. Mendengar hal itu dengan polos Anandi menanyakan kepada ayahnya apakah perjodohan ini salah. Ayahnya hanya diam mendengar ucapan Anandi, dan akhirnya ibu bakwati membawa Anandi pergi dari suasana itu. Tuan Kifraj sain marah dan mengatakan bukan ibu Sandia yang menganggap ini adalah sebuah kesalahan dan dengan tegas Kifraj sain mengusir kedatangan ibu Sandia. Ibu Sandia berharap agar mereka membatalkan perjodohan ini. Dan tiba-tiba bibi Krishna menghampiri ibu Sandhya dan mengatakan mereka sudah mengitari api suci dan ibu Sandhya jangan kau menganggap lebih pintar karena sudah pernah sekolah di kota dan menganggap lebih pintar dari kami semua di sini. Ibu Sandia dan Bibi Krishna berdebat dan menggap selama ini Ibu Sandia belum menikah jadi tidak pernah merasakan cinta. Mendengar ucapan Bibi Krisna itu, Ibu Sandia marah dan merasa tersinggung dengan ucapannya dan mengancam kalau Inspektur tidak bisa menindak maka Ibu Sandia akan mengadukan hal ini kepada atasan Inspektur karena menganggap hukum itu tidak tuli dan buta hukum akan berlaku dengan adanya pers dan media massa yang akan memberitakan kejadian ini dengan nada kesal ibu Sandia meninggalkan suasana itu. Melihat situasi itu Nyonya Devi memarahi anaknya Bayrom dan menyalahkan kenapa menjodohkan dengan keluarga semacam ini. Karena merasa ini adalah hinaan bagi keluarganya, Jakdis adalah cucu tunggal dan pewaris bagi keluarganya. Tuan Fasan memberikan nasihat kepada Kifraj Sain kenapa kejadian semacam ini mesti terjadi, apakah kau tidak mampu mengatasi semua ini, biar kami saja yang mengatasi semua ini biar kami usir guru itu di desa kami, begitu gumun Tuan Fasan. Melihat perdebatan kakaknya Tuan Fasan dengan Sain Tuan Bayrom mencoba menenangkan kondisi dengan menenangkan situasi dan berpikir mencari jalan keluarnya. Saat itu Inspektur menawarkan bisa menyingkirkan dan membungkam Ibu Sandia. Tuan Kifraj memohon kepada Inspektur untuk menyelesaikan masalah ini, dan Inspektur menyuruh Kifraj Bairom ikut mendiskusikan masalah ini. Dengan wajah bersalah dan kebingungan Tuan Kifraj berharap Inspektur bisa menyelesaikan masalah Ibu Sandia. Tuan Kifraib bertanya kepada Inspektur apa yang harus dilakukannya. Dengan tenang Inspektur menjawab untuk menyelesaikan masalah ini harus dengan uang karena siapa yang bisa mau bungkam kalau sudah lihat uang, pintanya. Inspektur meminta supaya Tuan Kifraj mengeluarkan sedikit uang untuk menutup masalah Ibu Sandia, karena Inspektur takut kalau Ibu Sandia lebih dulu datang dan melaporkan malah ini kepada atasannya maka Inspektur tidak dapat berbuat banyak. Dengan penuh harap Kifraj menyelesaikan masalah ini kepada Inspektur dan menanyakan berapa jumlah uang yang harus dibayarnya. Inspektur menjawab dan memperkirakan biayanya sekitar rp rupiah. Tuan Kifraj terkejut karena uang sebanyak itu tidaklah sedikit baginya. Setelah berdiskusi mereka bertiga masuk kembali ke ruangan itu, dengan tegas Inspektur menyuruh untuk melanjutkan pernikahan ini, dan Inspektur menyuruh Kifraj untuk mencari Ibu Sandia. Mendengar hal itu Tuan Purus langsung mendatangi Ibu Sandia karena takut kalau mereka akan menyakiti Ibu Sandia. Sesampai di tempat Ibu Sandia, Purus memberitahukan kepada Ibu Sandia sedang dicari polisi. Tuan Purus memohon agar Ibu Sandia jangan mengganggu perjodohan itu dan melupakan kejadian ini. Dengan tegas Ibu Sandia menjawab, "Ini bukan masalah sepele, Purus." Sebuah keadilan dan kejahatan harus kita lawan Tuan Purus merasa ketakutan karena yang dihadapinya adalah orang kuat di desanya Mereka bisa melakukan apa saja demi kelancaran maksud dan tujuannya Ibu Sandia berharap agar Tuan Purus ikut membantu Ibu Sandia dalam melawan tradisi yang salah ini. Tuan Purus merasa kaget akan ucapan itu dan memberitahukan Tuan Purus sudah kehilangan putrinya karena pernikahan dini juga. Tuan Purus sedih mengingat kejadian itu karena tidak ada yang mau membantunya. Di tengah perbincangan itu tiba-tiba ada temannya mengampiri dengan sepeda motornya Dan Tuan Purus meminjam motor itu untuk mengantarkan Ibu Sandia ke kota Tuan Purus mengantar Ibu Sandia karena Tuan Purus tidak mau melihat Ibu Sandia terluka dengan penuh harap Kifraj memohon kepada Inspektur agar cepat menyelesaikan masalah ini, karena harus memberikan uang 20 ribu petuan Kifraj bingung dari mana uang sebanyak itu karena semua uangnya sudah dipakai buat acara pernikahan. Dengan bijak Tuan Bayrom menawarkan pinjaman uang Rp20.000, agar Tuan Kifraj tidak merasa kebingungan dan menyuruhnya masuk dan melanjutkan perjodohan itu. Di dalam kamar pengantin Anandi sedang berbincang dengan Puli dan Anandi merasa aneh kenapa semua orang bertengkar dan Ibu Sandhya memarahi ayahnya. Dengan logo Puli menjawab Ibu Sandhya akan memberhentikan pernikahan Anandi dan akan melaporkannya ke kota. Mendengar hal itu Anandi sedih dan menangis kenapa Ibu Sandhya melakukan ini dan tiba-tiba Ibu Bhagwati datang dan menanyakan kenapa menangis anakku. Anandi menanyakan semuanya kepada ibunya dan ibunya menyuruh agar Anandi tidak mempercayai akan semua ucapan Ibu Sandhya karena dia hanya iri dengan kebahagiaannya. Ibu Bahguati mencoba menenangkan anaknya Anandi agar lebih tenang dalam menghadapi semua ini dengan pelukan penuh kasih. Bagaimana kelanjutan serial ini? Apakah yang akan terjadi setelah pernikahan Anandi? Mampukah ibu Bahguati berpisah dengan Anandi anaknya? Apakah Anandi bahagia dengan pernikahan di usia 11 tahun ini? Tunggu episode cerita Balika Fadu selanjutnya.